Auman naga yang jelas meletus dari dalam tubuh Lindong. Selanjutnya, itu bergema di langit. Cahaya hijau terang menyelimuti permukaan tubuhnya. Sebelum tekanan kuat terpancar darinya. Seni bela diri suku naga. Sedikit kejutan muncul di mata luotong setelah dia mendengar naga itu mengaung. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Tidak heran bocah ini begitu sombong. Dia benar-benar belajar seni bela diri suku naga. Namun. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat bertindak dengan angkuh di depannya karena ini? Bahkan jika sesepuh suku naga asli berdiri di hadapanku hari ini, dia tidak akan berani sombong seperti kamu. Kamu hanya manusia yang telah belajar seni bela diri suku naga. Apa yang memberimu kualifikasi untuk bertindak begitu angku? Petik dua. Luotong mengeluarkan ejekan dingin. Matanya padat dan dingin. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangan besarnya. Segera, kekuatan Yuan yang cemerlang berkumpul di langit seperti air banjir. Dalam beberapa saat napas, mereka berubah menjadi sepasang sayap bercahaya yang sangat cemerlang. Tapi sayap ini ditutupi dengan gergaji dan bahkan ruang itu sendiri mulai bergetar ketika cahaya mengalir. Luotong melengkungkan jarinya, sayapnya yang cemerlang bercahaya, yang dipenuhi dengan bahaya, bersiul ke depan. Dalam sekejap, itu menembus melalui ruang dan menembak dengan kejam ke Lindong. Ledakan, Lindong mendengus dingin di hatinya setelah dia melihat Luotong melepaskan serangannya. Menginjakkan kakinya ke tanah. Panggung segera bergetar. Setelah itu, lampu hijau yang cemerlang menyapu dan mungkin untuk melihat banyak tato lampu naga hijau muncul dari dalam tubuhnya. 300. Tato lampu naga hijau naik, yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, ada 300 dari mereka. Ternyata Green Heaven Materialist Dragon Skill dari Lindong ditingkatkan saat kekuatannya meningkat. Saat ini, Lindong bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membentuk 300 tato cahaya naga hijau. Ketika ia berkelahi dengan Duo Hua Chen kembali di Flame Divine Hall, Lindong harus mengandalkan kekuatan dari Great Desolation Scripture-nya untuk membentuk 300 tato lampu naga hijau. Lindong tidak berani meremehkan luotong. Lawan yang merepotkan. Yang kekuatannya jauh melebihi Hua Chen. Bagaimanapun, kekuatan yang terakhir jauh melebihi kekuatannya terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya. Karena itu, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan yang terakhir. Bang, 300 tato lampu naga hijau muncul bersiul. Lindung tidak melakukan gerakan yang tidak perlu karena dia hanya mengambil langkah ke depan. Segera setelah itu, dia melemparkan pukulan. Ini adalah pukulan biasa, yang ada di dalamnya hanyalah kekuatan yang menakutkan, yang bisa dengan mudah menghancurkan seluruh gunung. Udara di langit meledak karena tekanan mengerikan dari energi. 300 tato lampu naga hijau berkumpul bersama untuk membentuk naga lampu hijau yang ganas, yang merobek langit. Akhirnya, itu bertubrukan dengan kejam terhadap sayap yang tajam dan bercahaya terang. Bang! Suara keras yang menakutkan bergema sebelum gelombang serangan yang kuat menyebar. Itu seperti angin topan bertiup di seluruh dunia. Ketika lapisan tanah di tanah itu tertiup angin. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh untuk melihat. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi serius. Pertarungan seperti itu memang menakutkan. Aku akan membalas kebaikanmu. Cahaya terang yang menyelimuti panggung berangsur-angsur menghilang. Lindong yang tubuhnya terbungkus dalam lampu hijau, perlahan muncul. Dia menatap luotong, yang berdiri di depannya, sebelum dia tertawa dingin. Setelah itu, tinjunya menabrak tanah dengan kejam. Bang, retakan besar sepuluh ribu kaki memanjang seperti ular piton besar dan langsung mencapai kaki luotong. Selanjutnya, lampu hijau meletus seperti letusan gunung berapi. Kemudian... Seekor naga hijau muda besar berusaha melahap luotong. Bantuan ini terlalu tidak signifikan. Mata luotong sedingin es. Tanpa membuat gerakan yang terlihat. Gelombang cahaya serangan yang brilian naik dari dalam tubuhnya dan menghancurkan naga cahaya hijau besar. Pakar panggung samsara memang luar biasa. Meskipun lindung telah menjadi jauh lebih kuat. Serangannya yang tangguh masih bisa dengan mudah ditangani oleh yang terakhir. Swoosh. Namun. Sosok seperti hantu muncul di depan luotong tepat ketika naga lampu hijau besar runtuh. Guntur terdengar di depan tombak panjang dengan kilat melintas di atasnya, menusuk ke tenggorokan luotong dengan cara yang sangat kejam. Ku, huh. namun, luotong hanya mendengus dingin saat menghadapi serangan cepat ini. Dia menekankan jarinya ke depan sebelum cahaya yang terang menyebar. Sekali lagi berubah menjadi bulu yang bersinar yang menghalangi serangan tombak petir yang menusuk. Swosh, swosh, swosh. Tubuh lindung bergerak setelah serangannya diblokir dan dia benar-benar berubah menjadi banyak bayangan. Tombaknya menari-nari di depan banyak bayangan tombak yang tajam. Yang bisa dengan mudah membunuh ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Menyelimuti setiap tempat mematikan di tubuh luotong. Dentang, dentang, dentang. Suara-suara yang jelas terus bergema di panggung. Semua orang hanya bisa melihat sosok buram mengelilingi luotong seperti angin puyuh. Bayangan tombak tajam yang tak terhitung jumlahnya datang menusuk ke depan. Namun, bulu bercahaya cemerlang akan muncul untuk memblokir serangan ini setiap kali mereka akan menyentuh tubuh luotong. Salah satu dari mereka terus menghujani pukulan seperti badai petir, sementara yang lain stabil seperti gunung. Setiap serangan dicegat olehnya tanpa satu gerakan pun. Apakah seranganmu hanya dari standar ini? Kamu bahkan tidak bisa mematahkan pertahanan aku. Namun kamu berani menantangku. Luotong menatap banyak bayangan ketika senyum di wajahnya tumbuh semakin kuat. Lindung bertindak seolah-olah dia tidak mendengar ejekan luotong saat serangannya semakin menakutkan. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa ketika lindung semakin fokus, tulang-tulang di dalam tubuhnya juga mulai bergoyang. Tampaknya seekor naga kuno, yang telah tertidur selama 10.000 tahun, akhirnya terbangun. Dentang Suara jernih lain muncul, Luotong mengulurkan jari sebelum dia langsung meraih ujung tombak. Sebuah cahaya cemerlang berkedip di ujung jari-jarinya, mencegah tombak panjang bergerak. Orang bodoh sombong yang tidak tahu batasnya, Luotong mencengkeram tombak panjang itu. Sementara matanya dipenuhi dengan ejekan dingin saat dia menatap manusia di ujung tombak yang lain. Namun, yang dia lihat hanyalah sepasang mata gelap pekat. Dengan kilau ungu keemasan yang muncul di dalamnya. Kilau itu dipenuhi dengan sensasi dingin yang menakutkan dan dingin. Swoosh! Mata dengan kilau ungu emas balas menatap luotong dengan dingin. Pada saat berikutnya, tubuh lindung bergetar. Setelah itu, dia langsung mendekati tubuh luotong dan membanting telapak tangannya ke depan. Mengaung! Pulang naga primal di tubuh lindung tiba-tiba bergetar setelah dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Setelah itu, energi yang besar dan kuat melonjak maju. 300 tato cahaya naga keluar bersiul dari dalam tubuh Lindong. Namun, warna tato cahaya naga ini telah berubah dari hijau menjadi ungu emas kali ini. 300 tato cahaya naga ungu emas muncul bersiul. Mereka meraung ke arah langit dan tekanan yang memancar dari mereka beberapa kali lebih menakutkan daripada tato cahaya naga hijau yang dimiliki Lindong di masa lalu. Ini adalah transformasi setelah tulangnya digantikan oleh tulang naga primal. Bang, ruang di depan lindung terpisah dan membentuk garis retak hitam besar. Sementara itu, ekspresi luotong akhirnya berubah pada saat ini. Serangan dari lindung ini beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan serangan sebelumnya. 9. Phoenix Sky Feather Shield Tangisan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari mulut luotong. Cahaya terang melonjak dan dengan cepat berubah menjadi perisai bulu yang dibentuk oleh bulu bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah life deity yang kaya berlama-lama di atas perisainya dan ada kekuatan yang mengejutkan yang kuat menyebar darinya. Namun, serangan lindung tidak berhenti karena ini. Bahkan, kilau ungu emas di matanya menjadi lebih intens. Banyak raungan meledak dari dalam primal dragon di tubuhnya. Raungan bergema di dalam tubuh lindung sebelum akhirnya berubah menjadi kekuatan yang besar dan kuat yang melonjak ke telapak tangan lindong. Warna dari 300 tato cahaya naga ungu emas menjadi lebih dalam dan lebih murni. Ledakan, telapak naga, yang hampir sepenuhnya berwarna ungu emas, dengan sungguh-sungguh menabrak perisai bulu. Ketika mereka melakukan kontak, semua orang bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang. Segera setelah itu, gelombang serangan energi yang tak terlukiskan menyapu keluar dari dalam alun-alun. Panggung yang ukurannya puluhan ribu kaki. Runtuh seketika. Bang. Gelombang serangan menyapu sementara pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap kuat pada sumbernya. Segera setelah itu, seorang murid penonton tiba-tiba menyusut. Setelah itu, orang bisa mendengar suara retak yang jelas dipancarkan. Sebelum sosok melesat lebih dari sepuluh ribu kaki dari sumber gelombang serangan energi. Namun, Sosok itu dengan kuat memantapkan dirinya tepat ketika dia akan melakukan kontak dengan tanah. Keributan, banyak pasangan mata memandangi sosok itu, yang hampir menabrak tanah. Segera, gelombang keributan tiba-tiba meletus, sementara mata mereka sangat tidak percaya. Ini karena orang itu, yang hampir jatuh ke tanah dalam kekalahan, sebenarnya adalah luotong. Lindung benar-benar telah menghancurkan pertahanan luotong selama pertandingan sebelumnya. Sungguh orang yang tangguh. Beberapa penonton saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bagi seorang praktisi tingkat lanjut kematian puncak yang hebat untuk mematahkan pertahanan seorang ahli panggung samsara secara langsung. Seberapa mengerikankah serangan itu? Kedua individu dari Deep Lightning Mountain ini memang luar biasa. Bam. Tubuh lindung perlahan muncul di udara. Warna cahaya yang ada di tubuhnya telah berubah dari hijau menjadi ungu emas. Cahaya berkumpul di belakangnya dan tampaknya membentuk naga ungu emas besar, yang membentang tanpa henti. Naga besar itu menundukkan kepalanya sementara matanya yang sedingin es mengabaikan setiap makhluk hidup. Tekanannya yang menakutkan menyebabkan napas para ahli yang tak terhitung jumlahnya menjadi compang camping Tidak ada yang menyangka bahwa tekanan unik ini yang hanya dimiliki oleh anggota suku naga, akan muncul pada manusia. Selain itu, kemurnian tekanan ini bahkan jauh melebihi para ahli top di suku naga. Kelompok Teng Feng memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka pada saat ini. Jelas, mereka mendeteksi bau bahaya dari tubuh Lindong. Batuk, batuk lembut terdengar dari cakrawala, luotong yang tampak sedih, yang hampir menabrak tanah. Mengulurkan tangannya sebelum perlahan-lahan menghapus bekas darah di sudut bibirnya. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap lindung yang jauh, sebelum dia membuka bibirnya. Namun, senyumnya dipenuhi dengan niat membunuh yang brutal. Aku sudah sangat memikirkanmu. Namun, aku masih berakhir menderita. Namun, aku tidak akan lagi memberimu kesempatan seperti itu. Cahaya cemerlang secara bertahap naik di mata luotong setelah kata-katanya terdengar. Segera, niat membunuh yang menakutkan keluar darinya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya dengan tiba-tiba. Setelah itu, mayat-mayat kelompok Teng Feng tiba-tiba tersentak. Sebelum empat pilar cahaya bersiul dan mendarat di samping luotong. Empat pilar iblis penindasan abadi dewa sekarang benar-benar di bawah kendalinya. Jelas. Luotong akhirnya berencana untuk melepaskan gerakan membunuh tanda tangannya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1128, 9 Cahaya Transformasi Kehidupan Phoenix. Berdengung, empat pilar cahaya melayang di sekitar tubuh Luotong, sebelum gelombang yang kuat memancar dari mereka. Pilar 4 Penindasan Abadi Binatang Dewa Semuanya Ada di Tangan Luotong Pada Saat Ini. Sebelumnya. Kelompok Tang Feng hanya mengandalkan satu pilar empat penindasan abadi dari dewa surgawi masing-masing untuk mengalahkan dua panglima kera iblis Keramas. Namun, keempat pilar disatukan kembali pada saat ini. Oleh karena itu, kekuatan sebenarnya dari empat pilar penindasan abadi Divine Beast akan sepenuhnya dilepaskan. Bocah ini, dia benar-benar mampu memaksa Luotong untuk menggunakan setiap pilar empat penindasan abadi dewa iblis. Kelompok Teng Feng memiliki ekspresi yang agak muram ketika mereka melihat adegan ini. Segera setelah itu, mereka terkekeh. Karena pertarungan ini telah berlangsung seperti ini. Tidak akan ada lagi ketegangan dalam pertarungan berikutnya. Ekspresi dari kelompok Komandan Iblis Naga Langit yang jauh juga menjadi sangat jelek pada saat ini. Untuk mulai dengan, kekuatan Luotong telah jauh melampaui Lindong. Oleh karena itu, mereka tidak pernah berharap bahwa Luotong benar-benar harus menggunakan setiap pilar empat penindasan abadi dewa ilahi untuk menghadapi yang terakhir. Tenang, kakak tidak akan dikalahkan dengan mudah. Dibandingkan dengan kelompok komandan naga langit iblis, api kecil jauh lebih tenang. Meskipun dia sangat menyadari betapa kuatnya lawan Lindong, Flame kecil memiliki keyakinan yang membuta padanya. Trio Heaven Dragon Demon Commander saling bertukar pandang. Sebelum kecemasan di hati mereka sedikit berkurang. Dari cara Lindung dan Luotong bertarung sebelumnya, jelas bahwa kekuatan mantan telah melonjak selama dua bulan terakhir ini. Oleh karena itu, berdasarkan fakta bahwa Lindung benar-benar berani bertarung langsung dengan Heaven Dragon Demon Commander dua bulan lalu, kemungkinan saat ini dia bahkan lebih kuat. Di bawah perhatian dari banyak penonton, ekspresi Luotong setenang air. Namun, ada kilatan berbisa di matanya. Dia menatap lindung sebelum dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Bang, keempat pilar cahaya dengan cepat berkumpul bersama setelah luotong mengepalkan tangannya. Setelah itu, mereka langsung berubah menjadi pilar batu besar dengan empat warna berbeda. Empat gambar cahaya terjalin di sekitar pilar sementara riak yang sangat kuat dipancarkan. Riak itu jelas jauh lebih kuat daripada yang diberikan oleh salah satu dari pilar empat penindasan abadi dewa buas dari sebelumnya. Mari kita akhiri, mata luotong seperti pedang saat dia menatap Lindong. Segera setelah itu, suara seram menyebar. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan lengan bajunya sebelum, pilar penindasan abadi keabadian ilahi, berubah menjadi sinar cahaya empat warna yang bersiul ke depan. Di mana-mana yang dilaluinya. Badai akan diaduk. Setelah itu, tekanan tanpa bentuk menyebar dan itu benar-benar menyelimuti ruang di sekitar lindung. Ruang menjadi terdistorsi dan memblokir semua jalur retret Lindong, seperti sel penjara. Gabungan, empat pilar penindasan abadi binatang suci, memamerkan kekuatan menakutkan mereka saat itu muncul. Mata Lindong, yang dipenuhi dengan kilau ungu emas, menatap dengan penuh perhatian pada empat pilar penindasan abadi binatang dewa suci. Namun, wajah Lindung bahkan tidak mengandung kepanikan sedikit pun saat menghadapi serangan luotong, yang bahkan bisa mengalahkan ahli panggung samsara biasa. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi yang agak misterius. Objek ilahi kuno. Ya, sudut bibir Lindung sepertinya berkedut, sebelum senyum aneh muncul saat dia bergumam. Objek ilahi ini sangat kuat. Namun, itu tidak terlalu efektif terhadap aku. Petik 2, Lindong mengulurkan tangannya setelah dia berbicara. Setelah itu, cahaya berkumpul di telapak tangannya sebelum aula miniatur muncul. Setelah aula miniatur muncul, riak aneh mulai menyebar. Aula miniatur ini jelas-jelas istana ilahi yang misterius, yang menempati peringkat ke-10 pada peringkat objek dewa kuno. Berdengung. Istana ilahi yang misterius mengeluarkan suara mendengung saat itu muncul. Setelah itu, semua orang melihat aula itu berkembang pesat. Dalam sekejap mata, ukurannya menjadi 10.000 ribu kaki. Segera setelah itu, suara berderit muncul ketika pintunya perlahan terbuka. Gabungan, empat pilar penindasan abadi binatang suci, yang bergegas, mengeluarkan riak kacau ketika pintu aula terbuka. Ketika luotong melihat perubahan yang tidak biasa ini, Ekspresinya berubah segera sementara kegelisahan naik di hatinya. Bang, istana ilahi yang misterius akhirnya dibuka sepenuhnya. Segera, puluhan ribu sinar cahaya ditembakkan dari dalam. Sinar cahaya sombong itu melesat keluar dari aula besar dan berubah menjadi rantai yang tak terhitung jumlahnya. Rantai bergegas ke depan dan terjalin di sekitar. Pilar empat penindasan abadi binatang ilahi yang mengisi ke arah itu. Berdengung. Banyak rantai cahaya terjalin di sekitar empat pilar penindasan abadi binatang suci yang digabungkan. Energi yang sangat liar dan keras, yang semula ada di tubuh yang terakhir, mulai menghilang dengan cara yang aneh. Bahkan, sepertinya semua energi di dalamnya sedang ditekan oleh banyak rantai cahaya yang aneh. Selain itu, sementara gabungan empat pilar penindasan abadi binatang suci sedang ditekan. Kekuatan hisap yang kuat menyembur keluar dari dalam aula besar. Setelah itu, empat pilar penindasan abadi dewa binatang berayun, bergoyang saat bergerak lebih dekat ke aula besar. Adegan ini menyebabkan banyak penonton terpana. Awalnya, mereka berpikir bahwa pertarungan akan segera berakhir setelah Luotong melepaskan empat pilar penindasan abadi binatang ilahi. Namun, siapa yang bisa membayangkan pergantian peristiwa yang begitu aneh? Kamu, ekspresi luotong berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa saat gabungannya, empat pilar penindasan abadi binatang dewa, bergerak lebih dekat ke istana ilahi yang misterius. Kendalinya atas hal itu perlahan-lahan melemah. Menggunakan benda ilahi kuno yang berperingkat di bawah istana ilahi misterius di depan yang terakhir, bukanlah langkah yang bijaksana. Lindong tersenyum ke arah luotong yang tampak marah. Dia mengubah segel tangannya sebelum rantai cahaya terjalin di sekitar pilar empat penindasan abadi Divine Beast, benar-benar mulai bergoyang. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak simbol misterius. Namun, begitu simbol-simbol ini terbentuk, kendali luotong atas pilar penindasan Immortal binatang buas ilahi terputus segera. Swoosh, empat pilar penindasan abadi binatang dewa tidak lagi berjuang setelah luotong kehilangan kendali atas mereka. Sebagai gantinya, ketika dibungkus oleh puluhan ribu sinar cahaya, itu langsung dibebankan ke Istana Ilahi Misterius di depan banyak penonton yang terpana. Bang! Pintu Istana Ilahi Misterius kemudian ditutup. Istana Ilahi yang misterius sekali lagi berubah menjadi seukuran telapak tangan dan mendarat di telapak tangan Lindong. Namun, Istana Ilahi Misterius saat ini bergetar. Jelas. Itu mencoba yang terbaik untuk menekan pilar empat penindasan abadi binatang ilahi yang baru saja ditangkap. Haha, terima kasih atas hadiahnya. Lindung membalik telapak tangannya di depan istana ilahi misterius di tangannya menghilang. Setelah itu, dia memandang Luotong, yang tampaknya bingung, dan berkata sambil tersenyum. Seluruh dataran menjadi sedikit lebih tenang pada saat ini. Berdiri di belakangnya, Teng Feng dan yang lainnya tertegun. Bagaimanapun, akhir cerita ini sedikit terlalu lucu Empat pilar penindasan abadi binatang dewa hanya diambil oleh Lindong Istana Ilahi Misterius memiliki kemampuan untuk memperbaiki objek ilahi Selain itu, ia juga memiliki kekuatan penekan terhadap banyak objek ilahi yang berperingkat di bawahnya Tidak terduga bahwa Lindong mampu mengendalikan Istana Ilahi Misterius sedemikian mengejutkan Kelompok Komandan Naga Iblis Langit juga terpana itu karena mereka memiliki beberapa pemahaman tentang Istana Ilahi Misterius Dan mereka tahu bahwa seseorang harus memiliki tingkat penguasaan yang mengejutkan atas Istana Ilahi Misterius Untuk menggunakannya untuk menekan dan menundukkan benda Ilahi kuno kuat lainnya Namun, baru dua bulan sejak Lindong memperoleh Istana Ilahi Misterius Tentu saja, orang-orang ini yang tidak mengerti Lindong Tidak tahu bahwa yang terakhir telah bersentuhan dengan roh istana ilahi misterius dan tidak perlu melakukan upaya apapun untuk mengendalikannya contohnya adalah penaklukan yang terjadi sebelumnya itu benar-benar kehendak istana ilahi misterius itu sendiri dan lindung hanya membantu mengarahkannya namun empat pilar penindasan abadi binatang suci juga cukup kuat meskipun itu diambil oleh istana ilahi misterius yang terakhir masih harus berusaha untuk menekannya oleh karena itu Lindong tidak lagi dapat menggunakan istana ilahi misterius untuk saat ini. Di langit, Luotong yang bingung akhirnya tersadar. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi sangat marah dan kedinginan. Sementara itu, tubuhnya bergetar lembut. Jelas, dia merasa sangat marah di dalam hatinya. Metode ortodoks lain, kamu benar-benar memiliki banyak dari itu. Mata Luotong sangat gelap dan dingin saat dia menatap Lindong. Niat membara melonjak dalam hatinya seperti air banjir. Setelah semua, tindakan lindung telah menyebabkan dia membuang wajahnya. Bang, keinginan membunuh brutal tersapu keluar dari dalam tubuh luotong dalam gelombang. Segera setelah itu, sembilan sinar cahaya berwarna keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Cahaya berkumpul di langit di belakangnya dan tampak berubah menjadi sosok besar. Di belakang sosok cahaya ini, ada sembilan ekor dengan warna berbeda, sepuluh ribu kaki. Saat mereka bergoyang lembut dengan angin, kekuatan Yuan di dunia juga mulai bergolak keras. Sungguh orang yang penuh kebencian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa akan sangat mudah untuk merebut sesuatu milik aku? Mata luotong sedingin es. Segera setelah itu, dia perlahan-lahan mengulurkan dua jari dan menunjuk ke arah Lindong. Akhirnya, dia menekan jari-jarinya ke bawah Murid Lindung menyusut saat menyaksikan adegan ini Perasaan bahaya yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tubuhnya Sembilan Phoenix Life Transformation Light Suara dingin luotong dipenuhi dengan niat membunuh saat terdengar di langit Segera setelah itu Sembilan cahaya berwarna dengan cepat berkumpul di ujung jari-jarinya Pada saat berikutnya Sembilan sinar cahaya sembilan warna itu langsung menembus ruang kosong dan terbang menuju Lindong. Mengaung, pori-pori di seluruh tubuh Lindong menyusut pada saat ini, sementara tubuhnya menarik kembali dengan eksplosif. Sementara itu, 300 tato cahaya naga ungu emas terbang ke depan dan menabrak sembilan sinar cahaya berwarna itu dengan kejam. Berderit berderit, dua serangan ganas bentrok. Namun, yang mengejutkan Lindong adalah bahwa serangannya yang telah menggumpal kekuatan 300 tato cahaya naga ungu emas, benar-benar menguap oleh sembilan sinar cahaya berwarna. Itu seperti lava pertemuan salju. Sembilan sinar cahaya berwarna sebenarnya ini menakutkan. Lindong melepaskan kecepatannya ke batas. Ketika ia terus mundur, sembilan sinar cahaya berwarna terus mengejarnya. Sementara itu, kekuatan Yuan di seluruh area ini menjadi liar dan ganas. Lindung dengan cepat mengambil giliran. Sembilan sinar cahaya berwarna mengikutinya dan mengambil giliran juga. Ketika mereka berbalik, satu sinar cahaya sembilan warna secara tidak sengaja melakukan kontak dengan salah satu penonton. Segera, penonton itu, yang berada di tahap kematian mendalam, langsung menguap tanpa punya waktu untuk mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Segera, kejutan naik di mata banyak penonton saat melihat adegan ini. Dimanapun cahaya transformasi sembilan phoenix hidup dari sembilan phoenix suku aku lewat, semua daging dan darah akan menguap. Luotong memandang Lindong, yang berulang kali mengelak, sebelum sukacita melintas di wajahnya saat dia tertawa dengan ganas. Aku ingin melihat di mana tikus seperti kamu berencana untuk bersembunyi. Cahaya ungu emas melilit tubuh Lindong. Sementara itu, ekspresinya juga menjadi sangat serius. Teknik luotong membuatnya merasakan bahaya yang kaya. Pakar panggung samsara memang makhluk yang tidak bisa ditandingi oleh ahli tahap kematian mendalam. Meskipun Lindung memiliki banyak teknik yang kuat, dia masih mengalami kesulitan besar untuk berurusan dengannya. Aku ingin melihat apakah sembilan Phoenix Life Transformation Lightmu mampu menguapkan primal dragon Dragonbornku. Ketika Lindung melihat bahwa ia masih tidak bisa melepaskan sembilan sinar cahaya berwarna setelah berlari sebentar. Ekspresi kejam akhirnya naik di matanya. Tubuhnya tiba-tiba berhenti. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia membalikkan tubuhnya dan melemparkan pukulan ke depan. Setelah itu, dia dengan kejam menabrak sembilan sinar berwarna di tengah-tengah tawa luotong yang ganas. Ci, sementara wajah-wajah kelompok panglima naga iblis berubah pucat, sembilan sinar cahaya berwarna menelan lindung langsung. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.